terbaru, terupdate, dan terhangat seputar kleslang tentunya. Teman-teman santai malam kalian saat ini bang Min akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih persahabat ya seputar idola kesayangan kita. keunggang pertama persahabat kita lihat di sini ada ugan spesial banget dari IG-nya. Kak Benusorumba, persahabatnya yang memposting sebuah postingan Dedak Alessi di tahun 2014 dan 2021 Masya Allah, cantik-cantik persahabatnya fotonya Kita lihat di sini ada sebuah unggahan foto Dedek Lesi kejora Di tahun 2014, persahabatnya sedang di make up oleh Kak Benusorumba dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan nih para ya Karakter asli dede anaknya sangat manja cara ngomongnya Dan kalau make up pun sukanya selalu tipis pink pink gemes kata Kak Benuh persahabat ya Dan kita lihat juga di tahun 2021 nih di akad pernikahan ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Kak Benu. Saat akad nikah aku buat make up looknya berbeda Keluar dari zona nyamannya ya dede Aku bikin lebih dewasa sosok wanita Sunda yang kuat mandiri bekerja Masya Allah persahabat ya luar biasa Terlihat sangat beda banget ya Jadi alas nih dari tahun 2014 dan 2021 Memang di 2021 terlihat sangat dewasa banget ya makeup up dari kabinu ini sungguh luar biasa Derepost kembali oleh akun Instagram Bilar nih Para sahabat ya tentunya dari postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Kianuskornoi79 mengatakan Asli produksi dalam negeri Ayunya ngangenin Wow luar biasa para ya Komentar lain diberikan dari akun serinurhayati 0807 mengatakan Masya Allah cik gadis manis yang gak ngebosenin katanya tuh beautiful Masya Allah luar biasa Komentar yang sangat positif selalu diberikan persahabat ya the best untuk KBN juga yang selalu membuat cantik Dede Elsi kejora mudah-mudahan berkah barokah untuk semuanya Amin. untuk berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada mama spesial banget ya. Tentunya terlihat sebelumnya Kakak Bilar yang memakai jaket tuh jaket putih dan perhatikan jaket putih tentunya sekarang dipakai oleh Dede Elsi kejora. Wow dedek kedinginan nih kayaknya persahabat ya. Ya, terlihat jaketnya dipakai oleh Dede Alasi ke luar biasa nih seorang kakak Milat yang selalu tidak mau melihat istri tercintanya kedinginan Pak Sabatian ya. semakin the best semakin bangga dan semakin bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar untuk selanjutnya juga di sini ada momen special cute yang kita dapatkan ini momen ketika kakak bilar bantuin dedek Lesti persahabat ya angkat baju angkat gaun nih masya Allah <gifat> luar biasa banget ya seorang kakak bilar di sini menunjukkan tentunya ingin selalu membantu apapun dari dedek Lesti Kejora ini salah satunya persahabat ya angkat gaun panjangnya dedek Elasti Kejora ini luar biasa seorang Rizky bilar ini adalah salah satu contoh baik yang kita tiru yang kita dapatkan. Mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Dan selanjutnya juga peristiwa yang kita lihat di sini di sela-sela angkat gaun baju dari Lesti, ternyata Perjalanan juga persahabat dia ya. sedang berjalan. Tentunya, pipi atau dagunya kakak Bilar dielus manja oleh Dedek Lesti Kejora. Aduh, <gih> diunggah oleh Reina, dot Amelia Putri. Disitu menuliskan sebuah kalimat, caption mau dong dielus-elus, suaminya menjaga banget gimana emak emak gak iri. Katanya tuh, para sahabatnya luar biasa ya. Dari sosok Rizky, pilar ini selalu bucin dengan Dedek Lesti Kejora. Semakin bahagia sekali Tentunya persahabat ya Yang mengawal aja ini banyak banget ya Ada Bang Arlin Bang Boril Selalu setia nih menjaga Idola kesayangan kita Untuk selanjutnya persahabat Kita lihat juga ada sebuah info bahagia Dan membanggakan untuk kita semua Diunggah oleh akun L2W.ID Atau Leslar Lovers World Persahabat ya sini menginfokan Ya, berbahagia winner congratulation King Idol of the Week para sahabat, ya. Buat yang fandom campaign minggu kemarin Lesti ya, yang menang katanya dari Agna Pradisti di ya, aplikasi Joox para sahabat ya. kita lihat infonya lewat caption yang dituliskan. Congratulation Lestlar kita berhasil menjadikan Lesti kejora King Idol of the Week di Joox. Masih ada minggu ini terakhir di hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu Jam 19.00 waktu Indonesia Barat Pertahankan guys, kita bisa kalahkan fandom Korea dan lokal lainnya Buat yang bertanya bagaimana cara masuk juks in, ada tutorialnya Persahabat, ya silahkan simak di akun instagram pribadinya l2.id persahabat ya donol aplikasi jukto yang tentunya masih bertanya silahkan ini ada cara caranya persahabat ya kita harus tetap kompak nih alhamdulillah kesulitan kita membuahkan hasil alasi Al Kejora akhirnya congratulations juga sebagai king idol of the week persahabat ya masya allah tabarakallah mudah-mudahan selalu membanggakan.